santri yang ada di dalam luar bawahhati weton berbagai macam para background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 sangat sempit sekali sangat tidak layak mungkin kita bilang tapi itu tidak menjadi eh, penyebab motivasi kami untuk menunggu darun Tuhan mengajak kita, kita semua kaum oh muslimin, muslimat di mana saja, melalui badan wakaf Al-Quran BWA sebagai media nyalur yang amanah, yang akan menebar